Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mangcebik. Kali ini Manggayat lagi bareng kawan-kawan kartu kita ini untuk membahas tentang permainan yang namanya Cuki. Nah, yang ceritanya permainan ini sudah ada dari masa Sriwijaya dulu, sudah tua. Kita untuk melestarikan ini kita nanya sama dia dulu. Jadi beliau-beliau ini adalah kawan kando kita yang salah satu pegiat untuk melestarikan permainan ini. Karena sebenarnya Permainan ini kalau tidak secepatnya diselamatkan punah lah tidak banyak lagi yang pacak dan yang ngerti dengan permainan ini. Ini adalah permainan asli kita Palembang. Noda? Ya, permainan nah, Basuan Palembang. Iyo. Nah sebelumnya kan dok, uh, ini permainan ini sejak kapan yang yang di, uh, di, dapat infonya satu dulu? Ini. langsung. Jadi ini Jadi ceritanya Sebenarnya kalau tidak dok kata. Uh, dari Bini Kulau ya, Semakulo yes. Semakulo itu Raden Ayu Sharifah. bin Raden Nur Ain dan bin Raden Haji Ahmad bin Raden bin Pangeran Catra yes. Nah dari cucu-cucu pangeran itulah sehingga bisa bermain ini. Jadi terima kasih dengan Semakulo Raden Ayu Sharifah bin Raden Haji dan dan yang sudah ngajari pulau sehingga pulau bisa mainkan ini. Dan bisa melestarikan. Bisa Jadi alhamdulillah Sebenarnya tuh Raden Ayu Syarifah Semakulo atau Bini Kulo yang datang sini harusnya cuman hmm. karena berhubung gitu uh, kita mu? ketemu jadi yang <laughs> menguat <Kulo> ini <laughs> Semakulo atau Bini Kulo keturunan dari Pangeran Satra Nikrat keturunan hmm. dari Ba Bahaudin Sultan Baharudin. Hmm. Nah, jadi mainan imang dimainkan oleh anak bangsawan. Nah, hmm. jadi ini adalah karena ini adalah permainan Pung dalam mangkonya tidak pernah keluar. Nah, jadi kanu ini adalah untuk lesarian mangkonya Alhamdulillah Kulo kemas pemudinya sangat tersanjung sangat hormat sekali ...manggayat Dayat bahwa bawa cara eksekusi dengan Kulo. Terima kasih sebelumnya. Tuh, Terima kasih juga. Kemarin tuh aduh itu dua buah de. Joni siapa sih? Merah Sharifa dengan Rani Ayu. Si Aisyah. Aisa. Dua buah mana mang kita? pemain cuki ya. oke, okay, kan. kami siap ke ke. Hmm. nah, cuman buahnya lah ada ide dia beli kancing maka hmm. kami beli kancing, namanya Sultan hmm. duit Sultan dulu lah kami beli ke kancing Alhamdulillah, ya. terima kasih dengan Sultan Pak hmm. Adem Muhammad Bawati Raja atau SMB, SMB 4 ya. yang sudah untuk kami ya. Alhamdulillah, ya, sudah ya. pakai dengan hmm. karena ini adalah uh, permen bangsawan otomatis haruslah didukung. Teramo Sultan harus dukung. Jadi artinya memang informasi adanya permainan ini ini didapat dari penemuan dari Nah, ini batunya. Nah, di contohnya. Jadi contoh batunya ini adalah salah satu contoh batu yang ditemukan di sini musi nah, Alhamdulillah uh, dari kompas dari Yudi kompak yang sudah nah bantu nunjuk tahu bahwa ini adalah temuan Oke. di itu Singilisi. ada gading nah. ada batu. Ini terbuat dari gading, ya, ada dari gading, ada dari batu. Nah, artinya ini uh, dan tidak menutup kemungkinan namanya zaman Kesultanan, segalonya itu ada simbolis. Jadi bisa jadi barang-barang ini kalau makin Kesultanan, aku makin tinggi derajatnya kedudukannya makin berharga. Iya, ya, nah. terbuat dari bahan yang Makin bagus, yang bagus, ya. yang lebih kuat. Begitu, Kita zaman Sriwijaya kan disebut Kota Gajah. Gitu nih, nah, makanya oh, gading ini yang dipakai, siapa ini ada cerita dari ini, atau dari siapa yang kami, dapat dari dari nah, kalau ini dari permainan dari Sriwijaya itu. Kalau ini, ini adalah permainan dari Pangeran Tata anak turunnya. Hmm. Ini, ini termasuk ini, ini, ini termasuk ini, apa? Ya. Nah, ini, ini bentuknya mejanya bentuknya kan ada ukiran, ada gajah. Nah kalian ini, ini hasil temuan di sungai musi, di sungai musi kedalaman 7 sampai sembilan meter, ramuan kompak yang banyak itu. Sudah itu, ada cukup. Sebenarnya pulau tidak cocok untuk kita tahu bahwa ada lagi meja yang lebih bagus lagi yang ketemu di sungai musi. Alhamdulillah di tahun ini kemungkinan aja nak atau direnov. Karena pokoknya sudah tua, lama kan, terendam di sungai musi. Bisa lebih kurang 200 tahunan lah, kalau zaman kesultanan, tahun 1820 sekian kan, berarti lebih kurang 200 tahun, dua abad ini, yang itu, kalian yang ini, iyalah 200, 200 tahun lebih ini. Meja, ini, meja ini, jadi meja ini terdiri dari kayu tembesung, jadi tidak ada potongan, jadi suku, hmm. Kira -kira itu sudah itu bantu, uh, ini juga uh, kancing ini sebenarnya bukan kancing, batu atau batu atau kayu atau pokoknya sejenis selain kancin ini kancing ini cuma adopsi Aini, untuk mengganti. Aini, mengganti. Aini, mengganti nah jumlahnya jumlah buah ini jalannya 120 ekor 120 buah, 120 buah itu 60 putih lampu hitam, uh, uh. nah dilengkapi dengan uh, ya lala dadu, dadu ini sebagai sarana. Iya. Dan oleh kita ini oncak atau oleh kita pegang setiap pemain. Nah, mm -hmm. pemain. Jadi mainan ini nih uang dua pecah, uang tiga pecah, uang empat pecah. Uh, uh. Nah itu. Terlagi kita lagi kira ini ya. Tidak, kalau kita lihat hari ke sekarang ini bisa-bisa punah. Iya. Mm -hmm. Jadi generasi-generasi, generasi-generasi cetok generasi yang pasti tidak asing dengan mainan ini. Ah, kue aneh namanya lagi ada Cuki nah. sekarang uh, Saro tak main ke nya? dikat ke Saro muda hmm. dikat ke muda Saro <laughs> nah yang muda itu sekarang mengdayat langsung bermain coba, nah. coba coba nah, coba makas tak main dimana? pasnya? jadi cara mainnya taruh ke lah ya. taruh ke lah mengdayat dulu macam kalau matang kalau matang, ambil kak beli si koncak pilih pilih diantara itu jadi, uh, macam jadi macam Kita pengen tahu, ini uh, sarawak main ya, tapi nyingok kan bentuk cacat Iya, apa sesaro satu, apa mama eh. ya Nah, kita coba dulu ya. Eh. Ini pertama kali pegang oncak. konca, konca, pegang eh. ya, Nah, cipun. sekarang tadi, yang dadu tadi, dadu di konca, Iya, Ya, dadu di Eh, ya, ya, nah, ke sini enam, Nah, enam, Nah, enam, ada ya. enam kek. Nah, 6 ya, nah, teliti. Nah rupanya ada si ini 6. Mek 6. Ini mana? Ini 6. Ini 6. Gimana? Ini Meksiko. 1 2 3 4 5 6. Cembek. Mek yang sewarna. Yo 6. Mek lah 6. 1 2. Yo 3 4 5 6. Mau ngecek ini. Nah. Konca, yeah. jadi yeah. tanda yeah. ke sini duduk ke di masuk di mana? dia duduk sini mana tadi? mencet tadi mencet <gay> nah, tadi nah, no tak apa-apa namanya belajar kan masuk nah, sini nah, masuk sini nah, ingat ke baca tak main nah, tangan lagi? Nah, ingat tak ini buat cerita ini nah. 6 tak kaki ada di 4 eh 1 nah sekarang puluh puluh okey ini cek kan? ini cek kan? tahu ke sini kalau baca? nah limu limu nah, tadi limu ada limu banyak limu ini limu dia nah, ada limu eh ada nah, limu harus dari pinggir huh? vertikal atau horizon nah ada ya jadi satu Lalu, dua ya. tiga empat lima oke okay. nah kalau lo duduk sini, jadi. yuk nah ada tak lima rupanya ada ada dorong lima cik nah. satu oh. dua tiga empat lima ada lagi gak? tak hati cek cek rojek pula yang main cik. oh bantinya nak awasnya e, jadi nak teliti jadi teliti, empat. Empat. pinter, cekatan, lincah oh, nah. empat kan? artinya nah. kalau dapat satu lu bebas? Lalu, satu itu kalau untuk poncak pertama put dia dapat bebas empat nih? nah, empat dua, tiga, empat empat, empat. empat. Nah, duduk ke depan, no. jangan salah duduk baru ini. salah duduk, dapet jala, jalan lagi jadi duduk kesini dulu iya nah, ini eh. Kalau dia salah duduk, dia tak baca jalan. Ya. Jadi, digeser. Ya. Kalau dia duduk sini, jadi tak baca jalan. Oh. Ya. Itu konsekuensi. Oh. Empat. Oh. Ada lagi tak? Oh. Tak kata, cek belakang satu. Dua. Dua. Dua. Habis. habis. Habis. Nah, poncang lagi. Nah. Oh. Perdayat puluh. Lepas lagi. Nah, iyo. Terus. Sampai habis. Empat. empat. Nah, baca dayat mana, mana buahnya? sini. Mana buahnya? Bukan, buahmu tadi sini. Ini. Mana itu apa? Eh, itu nak? Dua ya. lainnya. Ada, ada empat. Ada empat sini, ya? Mbak, oh. eh ambil. satu tiga empat, dua, tiga, empat, Karena ada empat, empat. karena ini nyebrang lautan, tidak dia tuh oh, Ada lagi ada empat, ke sini, tiga, habis. misalnya ke nah. sini, Hiyo. ini ada empat sini, nah. Ini ada empat lagi, Ini ada empat ini seandainya ini. Berarti baca main ini. Yo, Yo oh, benar. Nah, jadi kira main lah. Yo, berarti ini dia mainnya maju. Yo, itu. Jadi tempat tadi lah. Mantul nah, sih lah. Ah, Sudah. Jadi okay. kenapa lo? Main lagi. Menangnya dewek berarti. Yang paling terbanyak buah. Oh. Jadi jumlah buah hasil buah inilah berapa banyak dia menang. Hmm. Hmm. Jadi kalau kita lebih dari 40 oh. berarti pemenang. 50. Kan dalam 120. 7, 7 8 9, sepuluh, sepuluh, empat dua. Nah berarti menang dua beliau. Menang dua. Uh. Nah jadi kan memang dari tadi dapat 38 nih. Nah jadi 38 delapan kalau yang untuk babak dua. Ya. Babak dua tiga delapan. Kalau tadi per puluh. 2 empat Empat 4 empat. Empat. Nah main lagi, susun lagi. Nah main lagi. Sampai habis. <laughs> Sampai. Gak ada kaki. Tiga tadi maksudnya 38 puluh delapan itu gitunya so. Yo, lagi. Kalau Ah, jadi basing, out basis iya. 38 kalau ah, sampai dapat di bawah 10, nah, kalau dapat bawah 10 kalah kalah, tak main lagi? mundur, oh. jadi main ini bisa cepat, bisa lambat, bisa, lambat. bisa main ini sekali main tuh bisa sejam, bisa dua jam, hmm. bisa setengah jam okay. nah, jadi nah. Yang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 So, mungkin suatu saat kita akan produksi dan ini kita jual masal bisa ya. jadi mudah-mudahan gitu ya. agar ini bisa lebih menasional lagi ya teman-teman ya benar ya. amin amin nah, mudah-mudahan konten ini bisa menambah kasanah pengetahuan kita tentang Kota Palembang dan Sumatera Selatan pada umumnya kalau ada salah-salah kata baik dari narasi atau film video kami memohon maaf kepada Allah kami mohon ampun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam.